Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mangdayat. Kali ini Mangdayat lagi ado di Campang Tigo. Hadirnya Mangdayat di sini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang dalam penelitian mengenai pemerintahan marga di Oku Timur. Namun penelitian marga dan bisa terlepas dari peran para puyang. Dan salah satu puyang yang paling dikenal di sini adalah puyang Tuan di Pulau atau Tandi Pulau. Jadi Mang Dayat dan tim akan menuju makam Tuan di Pulau. Tapi sebelum kita kesana, kita kenalan dulu dengan desa yang kami lalui, yaitu Campang Tigo. Dan sebelum kita lanjut, Mang Ingat dulu ya, tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Dan selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah. Wong Palembang ada di bangku Sare Adejonjong Senyum Sriwijaya Betua bijakmu malotra Senyummu nan indah adalah senyum kita Desa Campang Tigo adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan saat kita datang ke sini, kita akan ketemu dengan Tugu Meriam Besar. Ai gaganian ye, ya, ikonnya di sini, Meriam Besar. Daerah ini memang daerah yang bersejarah. Bahkan Putra Capang Tigo yang merupakan juria dari pemimpin Capang Tigo ini, yaitu Ahmad Bastari, tercatat pernah sebagai gubernur Sumatera Selatan. Senyum indah adalah senyum Desa Campang Tigo berjarak kurang lebih 150 km dari Palembang. Sebelum ada jalanan, wong-wong dulu kemana-mana naik prau. Kabarnya, mendari Palembang ke Campang Tigo ini, bekayu naik prau itu butuh waktu sekitar 6 hari. Karena lawan arus, tapi kalau dari Campang Tigo ke Palembang butuh waktu dua hari. Luar biasa perjalanan wong dulu menjelajahi sungi. Saat ini kami berjalan menuju makam Tandi Pulau. Kita sedang menikmati suasana pedesaan, kehidupan masyarakat desa ini terjingok tenang nian, waktu terasa berjalan lambat dan damai, tidak pecah kehidupan di kota besar, terasuk cangak-cangak -cang -cang galo. Rumah-rumah yang kami lewati juga masih terjingok rumah-rumah tua yang masih asli dan mungkin usianya sudah ratusan tahun. Saat ini kami menuju anak sungai yang kemudian kaget kami akan naik perahu menuju makam tadi pulau. Dan selanjutnya di episode berikutnya Kita akan bahas tentang siapa itu Puyang Tan di pulau dan apa cerita-ceritanya Ditunggu ya Dan sekarang dan sambil jalan Kita menikmati suasana campang tigo ini Asal-muasal terbentuknya desa Campang Tigo ini berawal dari Sultan Hamimun Hamim atau Puyang Tadi Pulau yang menurut cerita nenek moyang dari Campang Tigo ini berasal dari Arab pada waktu itu Puyang ini menetap di satu tempat yang lahannya masih dikelilingi oleh sungai dan rawa-rawa desa ini dinamo ke desa Simpang Tigo karena memang terletak di persimpangan Tigo arah. waktu itu Pemimpin agama dipegang oleh Puyang Ratu Nyaman di bagian barat, Puyang Tanda Pasai di bagian timur, Puyang Tuan Syekh Abdurrahman di bagian utara, dan Puyang Penghulu Sabtu di bagian selatan. Berjalannya waktu dan pemerintahan yang baik dipegang oleh Puyang Ratu Nyaman, akhirnya di suatu masa beliau meninggal dunia, dan diganti ke oleh anaknya Ahmad Daud. Waktu itu desa masih bernama Simpaktigo, kemudian hasil dari musyawarah dan mufakat oleh para tokoh agama, adat dan pemerintahan akhirnya dirubahlah nama desa ini menjadi Desa Campang Tigo.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 lalu